Selamat datang di Jarvis Channel membahas pengetahuan menarik seputar burung dan hewan peliharaan Sebelum masuk ke video bantu kami dengan cara subscribe channel kami dan klik tombol lonceng yang berada di bawah kanan video Terima kasih Merawat burung pleci agar menjadi burung juara memang membutuhkan perawatan yang bagus dan ketelatenan dalam merawatnya Dalam perawatan burung peleci Salah satu hal yang terpenting untuk diperhatikan adalah soal makanan Ternyata makanan dapat terpengaruh pada kualitas kicauan si burung pleci Bagaimana cara memilih makanan burung pleci agar cepat gacor? Berikut ulasannya Makanan yang bergizi dapat menunjang kesehatan burung kesayangan Burung pleci yang mendapat asupan makanan yang bergizi dapat memiliki kondisi kesehatan yang prima sehingga dapat berkicau dengan mantap. Burung pleci merupakan burung yang menyukai buah-buahan. Jadi, Anda bisa memberikan buah-buahan atau makanan racikan. Buah-buahan yang bagus untuk burung pleci antara lain. 1. Pisang Pisang merupakan buah yang kaya vitamin A, C, dan karbohidrat. Kandungan vitamin C di dalamnya bermanfaat untuk meningkatkan ketahanan tubuh si burung agar tidak mudah sakit. Sementara karbohidrat bermanfaat membuat burung cepat kenyang dan memiliki stamina yang bagus. Namun, pemberian pisang tidak boleh terlalu banyak karena jika burung leci kebanyakan makan, ia dapat mengalami kegemukan dan menjadi malas berkicau 2. Mentimun Mentimun bermanfaat untuk menurunkan tingkat stres pada burung pleci Burung pleci yang stres akan sulit berkicau dengan baik karena dia kelabakan dan tidak tenang Tiga, Apel Buah apel berfungsi sebagai makanan tambahan bagi burung pleci. Manfaat buah apel bagi burung pleci antara lain meningkatkan ketahanan tubuh, memenuhi kebutuhan vitamin di dalam tubuh, dan mencegah terjadinya kehausan. 4. pir. Buah pir bermanfaat membantu burung pleci agar memiliki kecauan yang jernih. Selain itu, Buah pir juga bermanfaat menurunkan stres pada burung pleci. 5. Jeruk. Buah jeruk merupakan salah satu buah yang sangat disukai burung pleci. Buah jeruk ternyata juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan burung pleci, seperti melancarkan saluran pencernaan, menetralisasi racun yang ada di dalam tubuh burung, meningkatkan ketahanan tubuh dan menurunkan suhu tubuh buah jeruk juga dapat dimanfaatkan untuk terapi pada burung pleci yang mabung atau mengalami kerontokan bulu 6. Kelengkeng buah kelengkeng juga memiliki beberapa manfaat bagi burung pleci manfaat buah kelengkeng antara lain menjaga stamina mencegah stres dan drop pada burung melancarkan saluran pencernaan dan mencegah terjadinya mabung. Selain buah-buahan, burung peleci sebaiknya juga diberikan makanan racikan agar lebih cepat gacor. Demikian ulasan mengenai makanan burung pleci agar cepat gacor selamat menyiapkan makanan berkisi untuk burung kesayangan